assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube derosa auto oke teman-teman di kesempatan kali ini saya bermain di showroom motor bekas murah berkualitas yang ada di daerah parung bogor Di sini semi bajungan teman-teman jadi teman-teman yang mau usaha jual beli motor kalau mengambil unit di sini masih kebagian untuk harganya teman-teman Oke, jadi teman-teman yang ingin mampir ke showroom motor Utadiri, bisa langsung hubungi Utadiri untuk nomor dan WA-nya Nomor WA 0857 1470 9566 Oke, jadi untuk iya. nomor dan WA saya sisihkan di deskripsi video iya. ini atau di atas video ini. Ternyata aktif belum macet ya, Om? Ya, 4 jam, Selagi belum ya. tidur, panjang tidak cepat. Teman-teman, ya, berlokasi kami di daerah Parung, Bogor. Ya, Parung, Bogor. Ya. oke, jadi teman-teman langsung aja. Metik deskripsi untuk lokasi dari tolu motor kita Oke, okay, jadi di sini menjual beberapa segmen yang udah diingat. Ini di sini notabennya jual perpedagang. Jadi teman-teman -pen yang lagi cari perpetas berkualitas, lengkap, dan juga berkualitas. berapa? Ada Vario Techno. Tahun berapa ini, Tom -tom ber Tahun 2008. 2008. Mm -hmm. 4F Kabupaten juga ya? Kabupaten. Ya. Kabupaten. Pajaknya gimana? Pajaknya mati lama mati ya mm -mm. untuk keadaan mati berapa ini harganya empat ya, juta tiga ratus empat juta tiga ratus pasti bisa nego ya goyang tipis goyang tipis uh. pajaknya matinya lama pajaknya mati lama ini mati lama ya, ya tuh untuk nilai pacak hidupin kalau nilai pajak hitungan pajak kalau buat ukuran yang begini kita nggak ngitung pajak lagi ya enggak ya. pernah ditotal lagi udah hitungannya pajak mati-pajak mati ya perkiraan oh. Kira ya bangsa 2 juta bisa ya 2 juta ya uh. tapi masih masuk sih Kali enam jutaan jadinya. Ya tergantung feeling pedagang lagi. Kalau ya. dia masih berani buat maju ya kita tetap geser. Oke okay, hmm. jadi teman-teman di sini ada varietekno hmm. untuk kondisi pajak mati dibuka di harga empat juta tiga ratus masih tel. bisa goyang. Hmm. Next dah. Oke okay, teman-teman di sini ada dua pilihan kit karbu ya hmm. masing-masing 4F Bogor Kabupaten. Yang warna merah ini pastinya gimana? Ini pajaknya mati Pak mati ya hmm. mati berapa lama motor 2010 harganya lima juta lima pajaknya mati udah berapa tahun ya mati 2018 kayaknya 2018 hmm. Oke jadi untuk nilai pajak murah untuk mudapi teman-teman Honda oh, murah pajak Itu ratusan juta lima juta lima ratus lima juta lima ratus masih bisa digoyang teman-teman lagi bisa yang penting hubungi udah ya hmm. untuk overall masih sangat oke okay, ya untuk udar chat pacar karena sudah berumur ya, ya. udah ya untuk kemakan usia-makan usia, ke makan usia. Nah. yang penting mesin sehat <laughs> mesin <laughs> sehat listrikan oke okay. oke okay, next sudah oke okay, di sini ada unit Honda Beat Eko ya Beat Eko tahun Buar... 2018 ya betul 2018 4B Jakarta Selatan <gasps> hmm. ganjil untuk unit ini pajaknya gimana udah? pajaknya hidup itu ini plat B Depok nih, Pak. Depok ya? Depok okay. ya. Depok IP tertinggi link Stop. Ini hmm. Stop tipe tertingginya dari Pit Eko teman-teman. Hmm. Untuk harganya harganya 11.500. 11 juta 500, 11, 500. Hmm. masih bisa nego ya. Udah yang ya. tipis, bisa goyang-goyang lagi. Oke, okay. selain penjualan cash di sini bisa tukar tambah ada? Tukar tambah kita siap terima ada pemakai mau jual motornya ke sini kita tampung, kita mau tampung, tukar ya. tambah dia bisa, mau jual doang bisa lagi masih masuk harganya ya. Iya, kita pasti. terima unit dari dia dia beli di sini bisa. bisa ya. Kalau dia mau ngejual doang bisa. Oke, selain Honda Beat Eko di sini ada Yamaha Gear. Yamaha Mio S. Mio S ya? Iya, Mio S. Mio S tahun berapa udah? Tahun 2018. 2018 plat Jakarta Barat ya. Plat B Jakarta Barat. Jakarta Barat. Untuk nah, pajaknya? Pajaknya 2020. 2020 ribu hmm. mati sekian dua tahun ya dua tahun jalan 3 tahun iya uh -huh. oke okay. untuk keseluruhan sangat oke okay. hmm. mio s untuk harganya udah untuk harganya tujuh hmm. juta tujuh teman-teman sudah mendapatkan unit yang agak muda ya dua ribu masih orient semua overall masih sangat hmm. bagus yeah. orient teman-teman cuma berapa tujuh Jutaan ratus mm -hmm. masih bisa digoyang, teman-teman. Nah, next di sini ada motor NMAX. yang sangat familiar, teman-teman. Ada Yamaha NMAX tahun berapa ini? Dah NMAX dua 2020 dua puluh dua, B. Tangerang kota. pajaknya, pajaknya hidup, pajaknya hidup. Oke, okay, keseluruhan mm. sangat oke okay, ya. Kilometer dua Dua puluh teman-teman. Iya, betul. Udah pulang Unit pulang. ini sangat segar mm -hmm. untuk cashnya, berapa ini? Cashnya dua 20, puluh 20 juta dua 20, ratus. Dua puluh juta, dua juta dua Oke, okay, teman-teman, di sini ada Yamaha NMAX untuk unitnya sangat istimewa ya, pajak hidup. Kilometernya baru dua puluh enam ribu, mm. cuma dua puluh juta. Iya, langsung aja, lukuin, udah dari. Oke, okay, istimewa. Oke, okay, udah, langsung next. Mm. Untuk unit berikutnya, ada Honda Vario tahun berapa ini? vario 125 tahun 2017 pajaknya panjang sampai bulan 11 2023 kaleng 2027 Oke hmm. untuk unit ini masih sangat seger ya karena kalengnya juga baru banget mohon kaleng baru at f f Kabupaten ah. ini teman teman overall masih hmm. sangat Oke okay. esnya berapa udah ini kita buka di 13.5 13.5 teman-teman ya, masih Jadi, bisa goyang-goyang bisa masih bisa goyang ya uh. 13.5 masih bisa goyang dengan kondisi ya. mesin yang sudah siap jalan ya? Siap. siap jalan. Okay. insya oke. Insyaallah siap pakai. Layout keseluruhan juga masih sangat oke, okay hmm. teman-teman. Ya, lecet-lecet dikit pasti ada. Wajar pemakaian hmm, ya? Lecet pemakaian. Oke, okay, next. Next, ya ini. Ada Skupi. Skupi 2018. Scoopy tahun 2018, plat B Jakarta Timur ya? Jakarta Timur ya. Jakarta betul. Timur. Hmm. Untuk pajaknya gimana? Pajaknya hidup. Pajak hidup dengan kondisi mesin pastinya bagus ya? Masih bagus. Karena ini tahun muda, hmm. layoutnya sangat seger banget teman-teman mm -hmm. warna hitam cocok banget untuk anak muda ya atau ibu-ibu ini harganya berapa 15 juta 15 juta200 teman-teman ya, masih bisa nego Pak, dengan kondisi pajak hidup ya hidup, Pak Oke di sini ada unit secoe pajak hidup cuma 15 jutaan teman-teman ya udah donat ini udah donat mm -hmm. Nah di sini juga ada pilihan lagi ya ada, ada skopi, skopi. stylish Stylis. donat stylish donat stylish mm -hmm. 4B Tangerang kota Ya, Untuk betul. kondisinya, pajaknya gimana? Pajek hidup. pajak hidup mm. oke, warna abu-abu ya. Abu-abu ya, betul. Harganya berapa udah? Harganya beda dikit doang, mah yang tadi 15.3 ini. 15.3 belas ya. teman-teman langsung aja gabung ke udah ya. Mm. Untuk keseruan masih sangat oke. Okay. Insya Allah. Insya Allah mm. masuk di pedagang juga ini udah Insya Allah masih bisa masuk. Nanti okay. kita kasih harga penyesuaiannya. Oke okay, teman-teman, mm. di sini ada pilihan fit eco lagi tahun berapa dah tahun 2018 ribu pajak hidup pajak hidup eh, pak kabupaten bogor ya hmm. warna hitam keseluruhan sangat oke okay. untuk banyak juga masih sangat tebel ya sedang lah sedang hmm. 80% 70 lah ya hmm. suspensi juga masih bagus harganya berapa udah harganya sebelas juta tujuh kita kasih angkai masih nego ya gua yang tipis paling bisa yang tipis hmm. oke okay, teman teman langsung aja merapat ke showroom motor bekas dari udah dari hmm. daerah parung Oke, okay, next sudah udah? nih ada Genio. Genio 2020. Genio 2020 Tatri Bekasi. Ya betul. Tatri Bekasi, 4 benar teman-teman. Untuk overall masih sangat oke. Okay. Pajak? Pajaknya 2021. 2021, telat ya. berapa? Dua tahun ya? Dua, dua tahun lah. Dua tahun jalan hmm. tiga. Iya. Oke okay, untuk harga? Untuk harga 11 juta 300. 11 juta 300 ya. Genio teman-teman. Genio 2020. 2020 hmm. masih sangat worth it lah ya masih hmm. bisa digoyang juga harganya. Bisa. Nah, bisa. selain Honda Cineo ada Beat Eko lagi 4F Bogor Kabupaten ya tahun 2003 2018 ya. 2018. 2018 untuk pajaknya gimana? Pajaknya 2019. 2019 hmm. masih bisa dihidupin lah ya. Enak. Bisa, bisa bisa bisa dihidupin. Oke untuk keadaan pajak mati berapa ini? 10 juta 200. Sepuluh juta ya. dua ratus. Oke okay, teman-teman 10 juta kurang dikit bisa. Insyaallah bisa. Bisa. Yang hmm, penting bisa nanti hmm. hubungin udah. Ya. 9 jutaan ke atas. Yang penting jangan jauh-jauh ya. <laughs> jangan jauh, -jauh. Betulnya, Jangan jauh, -jauh dari sepuluh juta. Harga mepet kita kasih harga juta. mepet. Yang penting konsultasi kepada udah. Hmm. Oke okay, teman-teman di selanjutnya ini ada beat tahun 2020 ribu dua puluh. Ya betul. ATF Pokor, Kabupaten. Untuk pajaknya gimana ini? Pajak hidup, mepet. Pastinya hidup mepet ya. Hmm. Untuk overall masih sangat istimewa ya, karena ini motor baru banget. Warna kombinasi merah hitam. Hmm. Harganya udah Tiga belas delapan. Ya. Oke untuk pasaran di marketplace ini masih lima jutaan ya? Ya kurang lebih tergantung orang buka harga sih. Banyak kan dia atas 14 belas. ya? Hampir mendekati 15 Oke jadi teman-teman hmm. ini siapa cepat, cepat dia dapat ini, dirinya hmm. sangat segar banget ya. Insyaallah. Oke teman-teman langsung aja hubungin udah dari. Mm -hmm. Oke selain tahun 2020 nih ada 2018 lagi 4F Bogor Kabupaten juga ganjil untuk unit ini pajaknya gimana? Pajaknya hidup mepet. Hidup mepet. Mm -hmm. Harganya kita... 12 juta ini. 12 juta iya. warna merah kombinasi iya. putih teman-teman. Selagi ada yang bisa dibajong, pedagang mau lebih dari ambilan kita, masih ke Ujemadia, kita tetap jual. Oke okay. terus. Uh -huh. Oke okay, teman-teman masih unit bit nih. Hmm. Di sini ada lagi unit tahun 2016 ya. 2016 pajak ide panjang sampai bulan 11 2023 kaleng panjang 2026 plat F Kabupaten. F Kabupaten. tertinggi The link stop. In The link stop. Oke okay, yeah. untuk Pancingnya kalengnya baru banget, teman-teman. Hmm. Untuk ini, ini stop tipe tertingginya berapa ini? Harganya sepuluh juta lima ratus. Sepuluh juta lima ratus. Oke, teman-teman, sepuluh juta lima bisa membawa pulang Honda Beat Echo ini stop tipe tertingginya. Hmm. Untuk kalengnya juga masih panjang banget ya, baru banget. Langsung aja hubungin udah dari teman-teman. Oke, okay, next ada Beat lagi tahun 2020 ya, udah 2020 ya? 2020 4F Pak Kabupaten Bogor juga. Untuk pajaknya nya bagaimana? Pajak hidup sampai bulan 3. Pajak hidup bulan 3. Oke, okay, ya, teman-teman. kaleng panjang kaleng tuh Kaleng panjang keseluruhan juga sangat oke okay, ya. Untuk unit ini harganya 13.5. 13.5. 13.500.000. Oke, okay, jadi teman-teman yang tahu harga pasti ini 2020 murah tangan, teman -teman. new dan 2020, 2020 hmm. yang new teman-teman. Oke, okay, ini yang semi dof ya. Ada ya? Udah, ya. Mm -hmm. Untuk yang sebelahnya ini ada yang semi metaliknya. Yeah, tahun clear. 2020 juga yeah, betul. 4F Kapupaten Bogor juga Harganya berapa ini? Ini 13.8 13.8 dengan yeah, kondisi pajak? Pajak hidup sampai Itu. bulan 6 mm -hmm. Oke okay, jadi teman-teman yang tahu harga pasti ini Harganya murah banget nih Di 2020. bawah 14 juta Teman-teman yeah. bisa membawa pulang unit mm -hmm. tahun 2020 Dengan kondisi pajak mati eh hidup-hidup hidup, pasaran online masih di atas masih, 14 ya mm -hmm. masih masuklah mm -hmm. oke okay, selain di sini ada vario 125 ya vario 125 4 plat B plat B Bekasi Bekasi ya mm, enaknya 2020 2020 lengnya 2024 Oke okay. untuk unit ini keadaan mati berapa 14 juta 200 14 juta 200 ya udah new ya tuh. udah new vario 125 teman-teman masih bisa digunik tentunya ya, udah bisa. ya bisa digoyang lagi bisa pasti Goyang lagi atau hmm. bisa janjian dengan udah deri <laughs> Oke selain bunda vario ada aerox nih warna Airok. kuning tapi hmm. Jakarta Barat ya iya betul Pat ganjil hmm. untuk unit ini pajaknya gimana udah pajaknya hidup hidup sampai bulan 7 2023 okay. kalengnya 2023 Oke untuk pajak dan kaleng walaupun mepet masih hidup ya Iya betul Oke jadi teman-teman untuk unit ini overall masih sangat oke okay. banyak masih ada Rambutnya ya masih ya. baru banget ini. Lecet pemakaian. Lecet pemakaian ada. ya. Hmm. Untuk unit ini harganya? 16 juta sembilan 16 juta sembilan ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman di marketplace teman-teman bisa bandingkan untuk unit hmm. ini terbilang masih murah, teman-teman. Aerox 16 jutaan. Dimana ya. lagi kalau banget di showroom udah dari 2018 bisa, itu. 2018 ini teman-teman. Hmm. Nah selain Aerox di sini ada PCX plat Jakarta Pusat tahun 2018 ya 2018 ya pajak sampai bulan tiga ya tuh sampai bulan tiga hmm. hidup ya hmm, ya betul. untuk pajak juga mepet paling mepet yang penting masih hidup teman-teman hmm. untuk unit ini harganya berapa ini harus di dua 23 dikit 23 Oke okay, jadi teman-teman harus, hmm, harus dikasih nah. di <laughs> lebih ya ya kasih lebih dari 23 udah jual. dikasih uh, ada lebih jual dari 23 ya. yang tahu harga pasti ya. murah ini pokoknya lebih dari 23 jual jual Oke, selain warna merah di sini ada warna hitam. Mm -hmm. Plat B Tangerang Selatan. Ya. Yeah. Plat ganjil untuk pajaknya gimana? Gitu Pajak hidup. Pajak hidup ya. Mm -hmm. Untuk unit ini mesin, kelistrikan oke okay, ya? Oke okay, oke okay. masih okay. bagus. Oke kaki-kaki oke dan juga masih 60% mm -hmm. tebel keseluruhan oke okay, ya lecet pemakaian. Untuk harganya? 24.900 goyang lagi bisa. 24.900 masih tahun nih, 2020. Ibu. Tahun 2020 kaleng mm -hmm. panjang pacek juga hidup teman-teman. Pasaran -teman. Market 26. 26 ke atas hmm. ya. 26 Pasaran ya, Market 26 Di sini ada Techno, ya? Techno. Tahun hmm. berapa ini? 2002, <tuk> 2010, 2010, uh, kota, Bogor, kota. Ya, ya. masih sangat oke warna merah ya. ya Untuk PSM sudah warna putih. Hmm. Untuk gimana udah? Bacanya ini udah masih bagus. <tuk> Jadi, ini kalau ada, mati, Kalau jadi, kita membuka angkanya ya di, di Nah, jadi teman-teman ataupun pemakaian pribadi, hmm. kalau bisa masuk ya. Masuk, masuk, ya. Iya. Jadi, di lima dua Masih F Bogor Kota ya. Iya. Oke, oke. Jadi teman-teman langsung aja ambil ya. Iya. Oke, disusul motor birunya ada Honda Beat FI. Tahun berapa ini? 2013. 2013. Tahunnya 2021. Kalengnya 2023. Oke, macet hmm. mati 2 tahun ya. Ya. Pak F, Bogor kota. Bogor, kabupaten. Kabupaten. Oke, okay, Pak hmm. Yang tarik Beat warna merah FI tahun 2013. Di sini ready teman-teman. Untuk keseluruhan kerudung anak Oke ya. Ini jika teman-teman Mau oh, dijual lagi juga masih masuk ya? Insyaallah, insyaallah bisa masuk. Apa, pasti harganya apa? kalau kita minta harganya di lipat, kita secara terus masih bisa goyang. Oke udah Hmm. Untuk pedagang atau pribadi atau pemakai pribadi ini hmm. untuk harga bisa sama ya? Bisa. Kalau pemakai mau pedagangnya hmm, bisa. Intinya nanti pemakai mau beli di sini semari dia belajar dagang, ya. bisa beli di sini harga pedagang kita kasih. Oke. Jadi tidak bisa jual lagi lah. Yang mau belajar dagang juga bisa hmm. oleh udah dari ya, ya. ya. Oke. Untuk motor brignya ada Soul GP. Gitu ya 2012 2012 8, Jatuhat timur untuk selanjutnya teman-teman ada Honda Beat FV lagi, Bug B, Tangerang Selatan ya? Iya betul Ini kondisinya gimana? Kondisi mesin masih bagus, Pak, hidup, body-body, ya masih orient semua Streaming masih ori, yang bawah ngeklist kan masih aman ya. Oke. Okay. Minus dipajak juga itu. Pajaknya 2019. 2019. Sekalinya ya, 2023 2020. kita buka angkanya di angka enam okay, juta lima ratus. Oke. Enam juta lima ratus, teman-teman kita nego lagi ya. Insyaallah. Yang penting dikasih lebih ya dikit lah. Pasti ada plus. lebih jual. Kalau iya. belum dikasih berarti belum, dikasih berarti belum ada lebihnya. Belum dikasih berarti belum ada lebihnya. Belum ada lebihnya di sini. Saya dibaca untuk penjual atau ada ya. lebih jual. Yang, terbang, untung, buluk -buluk, nah, nah, yang penting bisa jalan, hmm. Hmm. Ya, hmm. ya. Nah, di teman-teman. Ya. Ada Honda tadi FI 2014. 2014, 2014, 2014 ya. pusat ya. Pusat. Par pusat, 4 hmm. teman-teman. Untuk oke. Untuk keseluruhan, masih okay. untuk keseluruhan KKI, aman ya. Insyaallah masih layak lah. Masih, masih 80% masih ya. Sudah. Oke untuk yang warna hitam nih berapa? 2014 pajaknya 2020 nih banyak e, kalengnya hidup sampai 2024. tapi Jakarta Pusat e, ini kita buka angkanya di angka tuh di 200.000 ya. Jujur, banyak -banyak juta 400, tinggal goyang ya. Goyang aja. Lagi nanti masih masuk pasti lepas ya, lepas. Ya, biar, lepas masih ada ujung 200.000 kan saya lepas. tepat hmm. karena di sini teknya sangat tepat cepat ya. Ya aja. Next. Ada Veed lagi, Veed Eko ya? Veed Eko 2017 2017, Pak ya. ya, KFJ, itu, Boker Kabupaten? Iya Banjir ya? Hmm, pajak mati juga itu Pajak mati ya Di sini mati. mau pajak mati, pajak itu kita tampung aja Tampung ya, yang penting harganya masih masuk Harganya ya penyesuaian Penyesuaian, penyesuaian. Pajak Oke, untuk unit ini, pajak hmm. mati masih pajak, berapa ini? Kita buka di angka 9.500 9.500.000 mata Eko ya 500 oke okay. yeah. masih masuk ya insyaallah oke jadi sekelas Honda Fit Eko di bawah 10 juta teman-teman yeah. masih bisa nego mm, langsung aja hubungi Udah dari nego-nego tipis masih dapat. Ya. tapi kalau beli di sini ini untuk spion tadi dikasih spion kita kasih tambahan spion bisa ini karena baru datang yeah, belum dikasih ya. masih over call masih sangat layak teman-teman dan juga masih tebel mm -hmm. Shockbreaker depan juga masih sangat bagus untuk audisi musim, gimana? Musik musim masih baik, masih, masih bagus sih. Saya kan masih oke, okay. -e -e. itu juga masih sangat berbeda, namanya jadi e -e -e. rekomendasi banget dari teman-teman yang tarik titiknya. Nah, selanjutnya ada fit kaya, e lagi 2018. 2018. delapan belas, dua itu wajah itu padat, kapanan, pokoknya juga ya, iya betul. Masih sangat oke, mesinnya gimana? Juga? Mesin masih bagus, masih standar lah Mesin kan oke ya? Rata-rata masih tenggolong standar Masih kan oke ya? kan oke, lampu-lampu itu 100 itu. Tapi kalau mesin, bermasalah nggak boleh diambil Kalau bermasalah mesin juga kita nggak beli Iya, sebuah jual Intinya Untuknya kita beli sini yang masih layak pakai lah ya. Jadi konsumen juga enak ya? Hmm. Untuk pacar mati berapa tahun ini? Ini pada hidup mati. Hidup wajah ya? oh, hidup, new... uh, <mukakan> mm. hidup sampai bulan sembilan dua ribu dua <mukakan> di harga sebelas juta buka harga ya, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh tahun 2013 ratus, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh tahun delapan ratus, sepuluh ya, ya masih hidup. <mukakan> Masih Harganya 5 ,300. 5 ,300, teman -teman, udah? juta 300 teman-teman sudah bisa membawa pulang Nyoce, ya? Tahun 2012 ribu Dua okay. okay. masih untung kalau lagi, teman-teman. Amin Amin, amin. Ah, ah. yang penting, juga kasih untung 200-300 pasti lepas jualan, ya. sejual aja Enggak untung sejuta enggak Sama-sama terbuka udah ya yeah. Oke okay, selain C, ada lagi yeah, <laughs> Iya, 2013 2013, hmm, 2019 juga harga 6.500.000 6.500 Bisa lah, yang masih ya, masih oke, okay, mesin oke okay, ya okay. Okay. Juta juta Masih bisa goyang teman-teman. Ya. <laughs> ya. ya. masih, masih masuk, masih <laughs> Oke selanjutnya nah, ada nah, Yamaha nah, Soul GT lagi. Soul tahun, tahun 2013. 13. 4S. Kabupaten ya. Kabupaten. Ya. Ya, oke okay, untuk kesemangkaan oke. Okay. Mm -hmm. Minyak di aja teman-teman. Iya minyak di Jog Murah cuma ah. lima puluh untuk kondisi oke, pajak di mana? Pajak mati ini pak. Mati. Pajak mati lama kaleng juga habis. Untuk buka harganya ya kita buka di lima dua ya masih bisa digoyang ya. Lima dua masih bisa ditolnya. Iya. Nilai pajak berapa duit? Nilai, nilai pajak cukup banyak ini nilai pajak. Satu juta sengana ada kayak semuanya ya. Satu juta. Satu ya, juta setengah dua juta habis. Untuk marketplace ini pasarnya berapa dia? Ya? Marketplace dalam keadaan pajak dok, iya ya paling murah mahupun pasti terus kenal masuk aja. ya Yalah, ini kan harga kita masih bisa goyang oke teman-teman selain Neo Serjiti di sini ada Jakarta Alun 20. hmm. oh, berapa mbak dua ribu sebelas dua ribu sebelas plat B Jakarta Selatan hijil ya hmm. untuk kondisi pacenya gimana pacet hidup pacet hidup wah ini tuh kalau kalian juga panjang ini teman-teman overall masih sangat oke okay. Maaf, di bagian bodi ya, ada ini ya, sama di bagian jok. Untuk harganya kan? Untuk harganya 6 ,900. 6 ,900 masih goyang ya? Masih, masih goyang. Nah di sini juga ada Honda Fit Karbu tahun dua ya udah ya? Harganya? Ya, ya. oh, eh, bisa nego dikit-dikit bisa. Nah selain Picasso, di sini ada Honda Beat Pop. Beat Pop. tahun berapa udah? tahun 2015 2015 pas F pajaknya, Top pajaknya ya? F kompeten pajak mati satu kali pajak mati satu kali warna merah overhaul masih sangat oke okay, teman-teman hmm. cuma lecet-lecet pemakian wajar di tahun segini masih rekomendasi banget lah harganya udah? untuk harga ini kita buka di tujuh setengah tujuh hmm, juta masih bisa itu ya dua yang lagi bisa dua mm -hmm. ya, yang lagi teman-teman tujuh juta lima ratus ya dua dikit-dikit pasti dikasih harga yang masuk oke demikian informasi dari derosa auto terima kasih sudah menonton ya jadi di segmen kali ini derosa mengupdate motor bekas berkualitas yang ada di daerah parung bogor tepatnya di showroom motor bekas udah dari dan di sini menjual motor-motor murah ya Saya bacong yang notabene untuk pedagang juga masuk untuk pemakaian pribadi juga masuk ya budaya jadi di sini mulai harganya mulai 4 jutaan teman-teman untuk kondisi overall masih sangat oke okay ya dan mesin masih bisa rekomendasi bagus banget oke demikian informasi dari saya bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe like dan share video ini supaya informasi ini lebih bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lagi cari motor bekas berkualitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih udah. Ya siap. <laughs>